namo buddhoyu bahayu casum juman pas merpedong mirin samtikola jumpa lagi bersama kami spiritual tuan putih di channel DSPV channel yang membahas tentang ilmu, spiritual, dan budaya sebelum lanjut jangan lupa untuk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 Agar tidak terjadi salah pahaman, kami harapkan Dora menyimak sampai habis penjelasan kami. Nama burung perkutut katuranggan bersumber dari bahasa Jawa yakni Katura, mengemukakan dan angga baca. Dengan demikian, katuranggan memiliki makna. Pengetahuan yang mengartikan bentuk-bentuk badan, dalam hal ini bentuk-bentuk badan burung perkutut, menurut keyakinan kuno, burung perkutut katurangan sering diidentikan sebagai burung dari alam gaib. Oleh sebab itu, membeli burung perkutut juga sebagai hajatan yang harus diperhitungkan terlebih dahulu yaitu dengan menggunakan perhitungan weton agar diketahui primbonnya. Perhitungan weton dan primbon menjadi suatu hal yang penting, terutama bagi orang Jawa. Primbon Jawa lengkap sesuai weton dipercaya dapat digunakan untuk perhitungan hari baik dalam menyelenggarakan hal penting atau kejatan. Hajatan sendiri adalah sebuah agenda atau acara yang disengaja digelar baik secara pribadi maupun kelompok untuk mencari kebaikan. Pada kesempatan sebelumnya, kami telah mengulas cara mengetahui hari naas menurut primbon jawa yang dapat mendorong simak pada link tautan deskripsi video ini. Karena hari nasa tersebut merupakan hari yang harus dihindari dalam cara membeli burung tertutup. Kita kembali ke topik pembahasan kali ini. Biasanya, orang Jawa akan mencari tahu tentang primbon Jawa lengkap sesuai weton saat akan menikah, membangun rumah, melakukan perjalanan, dan lain sebagainya salah satunya juga untuk membeli burung berkutut namun jika hasil perhitungan dianggap kurang baik sebaiknya dihindari atau diadakan ruwatan untuk menangkal sialan. mempelajari primbon jawa menjadi hal yang menarik bagi sebagian orang kepercayaan pada primbon biasanya didorong oleh rasa penasaran tentang prediksi untuk masa depan, di sini kita garis bawahi bahwa prediksi itu bukan ramalan. Ramalan adalah pernyataan tentang bagaimana seseorang di masa depan, seolah-olah itu nanti benar-benar akan terjadi, padahal jodoh dan rezeki adalah rahasia Tuhan. Seperti yang diketahui, ribon adalah kitab yang berisikan literatur untuk menghitungan hari baik, hari naas, dan sebagainya. Selain itu, kitab ini juga menghimpun berbagai pengetahuan kejawaan yang dianggap memiliki rumus ilmu gaib seperti raja, mantra, doa, tafsir, mimpi. Dengan mempelajari primbon jawa lengkap, Doro juga akan memahami sistem bilangan yang pelik Untuk menghitung hari mujur, untuk mengadakan selamatan, mendirikan rumah, memulai perjalanan, dan mengurus segala macam kegiatan yang penting Baik bagi persorangan maupun masyarakat Inilah cara menghitung hari baik untuk membeli burung perkutut menurut Timur Jawa Terutama bagi Ndoro malah warga Untuk menghitung hari baik membeli burung perkutut tentu harus melalui cara yang baik dan benar pula. Dengan menghitung hari baik membeli burung perkutut tentu ingin diberi keberkahan dan hasil sesuai harapan. Selain menghitung hari, baik itu cara yang baik dan tidak lupa, berdoa meminta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelum mencari tahu tentang berbagai perihal, Doro harus melakukan perhitungan weton terlebih dahulu. Ton adalah hari lahir seseorang dengan pasaran Legi, Pai, Pon, Wage, Kliwon. Perhitungan hari lahir ini yang kemudian dijadikan patokan. Untuk merujuk perhitungan hari tertentu, cara menghitung weton bisa Doro lakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang perlu diperhatikan adalah hari kelahiran Doro sebagai pembeli, dan hari kapan harus membeli perkutut dan Lalu Doro harus mengetahui neptu, Dino, dan pasaran. Agar lebih mudah, mari kita praktekkan langsung dengan mengikuti petunjuk penjelasan kami. Yang pertama, perhatikan tabel Neptudino berikut. Minggu memiliki Neptu 5, Senin memiliki Neptu 4, Selasa memiliki Neptu 3, Rabu memiliki Neptu 7, Kamis memiliki neptu 8 Jumat memiliki neptu 6 Sabtu memiliki neptu 9 Yang kedua Perhatikan tabel hari pasaran berikut Legi memiliki neptu 5 Pahing memiliki neptu 9 Pon memiliki neptu 7 Wage memiliki neptu 4 Kliwon memiliki neptu 8 Perhitungan ini bisa Doro lakukan dengan menjumlahkan nilai di hari lahir dan hari pasaran. Misalnya ada orang yang lahir di hari Rabu lagi. Berdasarkan tabel neptu didapatkan Rabu 7 dan Legi 5. Berarti rumusnya adalah 7 tambah 5 sama dengan 12. Nilai 12 ini yang nantinya bisa digunakan untuk mengetahui karakter weton. Setelah Doro mengetahui Neptun Doro Doro dapat menyimak pada link tautan deskripsi video ini perihal Neptun Doro Kita kembali ke topik pembahasan di mana kelahiran Rabu Legi berarti memiliki Neptun 12 Kemudian Harindoro akan melakukan hajatan membeli burung berkutut contoh kamis legi berdasarkan tabel neptu didapatkan kamis 8 dan legi 5 berarti rumusnya adalah 8 tambah 5 sama dengan 13 lalu angka ragu legi dan kamis legi dijumlahkan 12 ditambah 13 sama dengan 25 lalu 25 dibagi 7 memiliki sisa 4. Sisa inilah yang memiliki makna di mana sisa satu baik untuk hajatan memiliki makna sekorwasesa yang artinya banyak rezeki selama berbuat baik. Sisa 2 baik untuk hajatan memiliki makna tunggak semi yang artinya selalu mendapat rezeki. Sisa tiga, baik untuk hajatan, memiliki makna "satrio wibowo" yang artinya selalu mendapat kemudahan. Sisa empat, baik untuk hajatan, memiliki makna "sumur sinamba" yang artinya tempat pelarian. Sisa lima tidak baik untuk ajatan, memiliki makna bumik kapetak yang artinya bisa menjadi petani atau pengolah tanah. Sisa enam tidak baik untuk ajatan, memiliki makna wirang yang artinya selalu mendapat cobaan. Sisa tujuh tidak baik untuk ajatan. Memiliki makna lagu yang artinya selalu kekurangan dan sering pindah, jadi orang kelahiran Rabu Legi dan melakukan hajatan pada Kamis Legi bermakna sumur sinamba. Lalu hitungan dilanjutkan melihat panca sudanya, di mana panca sudah adalah penggolongan keberuntungan seseorang menurut perhitungan weton. Ada lima sudah yaitu Sri, Lungguh, Gedong, Loro, dan Afi. Setelah melakukan perhitungan seperti di poin ketiga, lihat berapa sisa pembagian dan cek peruntungan berikut ini. Sri, berarti sisa satu memiliki makna berlimpah rezeki jadi bagus untuk jatan. Lunggu berarti sisa dua, memiliki makna dihormati, disegani, ditinggikan derajatnya, jadi bagus untuk jatan. Gedok berarti sisa tiga, memiliki makna berlimpah kekayaan, berupa harta benda. Jadi bagus untuk ajatan Lorok berarti sisa 4 Memiliki makna sakit atau penyakit Melambangkan kesialan dan cobaan Jadi tidak bagus untuk ajatan Pati berarti sisa 5 Memiliki makna kematian Hasil hitungan yang banyak dihindari Karena melambangkan musibah Perpisahan atau hal buruk jadi tidak bagus untuk hajatan Nah Berdasarkan hasil simulasi perhitungan Kelihatan Rabu Legi Dan melakukan hajatan di Kamis Legi Yang berjumlah 25 Dibagi Pancasudga 5 Memiliki sisa 5 Yang berarti pati Kesimpulannya adalah Sumur pati Yang berarti tidak baik untuk melakukan Kegiatan apapun Sebagai catatan Hari yang dicari baik dari sisa tujuh atau sisa lima harus bermakna bagus. Jika salah satu tidak bagus, maka dianggap tidak bagus. Sekian apa yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa memberikan komentar dan membagikannya ke komunitas Joro dari penjelasan yang kami sampaikan. Dan apabila adanya kesiluan atau kesalahan, itu dikatakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami Rahayu satu Tumati Kasih ngerebeto Nier in Sambi <tuh> I come, I come